Halo guys berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Yt ytkresmanto guys nah kali ini saya mendapat servisan dari user guys ini kerusakannya layarnya kedip-kedip terkadang dia tidak nampil gambar ini tipenya Acer E1431 E1471 sama dia guys serupa mesinnya nah kita coba nyalat dulu. Kita coba colok chargernya. Seperti ini kerusakannya. Nah, guys, layarnya kedip-kedip. Nah, terkadang dia nggak nampil. Apa sih kerusakannya? Tonton terus video ini sampai akhir. Jangan di skip ya, guys. Oke, okay, sebelum mulai ke tutorialnya, kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini ya, guys. Nah, jika sudah, yuk kita langsung saja ke tutorialnya ya, guys. Cekidot, oke, okay, ini biasanya di jalur LVDS ini ya, guys. rusakannya kita coba cabut dulu chargernya, guys. Nah, saya kasih tahu, nah ini kan ada jalur sini si guys Nah kita ambil di kaki yang ini guys ya yang paling pinggir ini sini si warna hitam ini kemudian kita jumper menggunakan kabel jumpernya ke sini tunggu dulu saya coba solder dulu menggunakan sebuah kabel pendek ya Nah, ini telah saya jumper menggunakan kabel, guys. Seperti ini, guys. Ini ada IC warna hitam. Nah, sebelah kita jumper menggunakan kaki yang sebelah paling ujung kiri ini, sebelah sini. Awas jangan sampai timahnya tersenggol dengan komponen yang lainnya. Nah, kemudian kita jumper ke IC ini. Si di sini kaki sebelah sini ya Oke ini telah saya jumper kemudian kita coba tes menjala guys kita pasang dulu konektornya kurang Oke okay. kemudian kita colok chargernya ya guys semoga berhasil ya guys Nah guys mantap guys Gak kedip-kedip lagi guys Jadi cukup menggunakan ini juga bisa Untuk mengetesnya Jamparnya Jadi cukup sekianlah video kali ini ya guys Terima kasih guys Mantap